di kabar pertama, kita ambil dengan kabar yang sangat membahagiakan buat kita semuanya. Alhamdulillah, persahabat, untuk lagu insan biasa musik video teaser. Ini teaser kedua, persahabat. Lesti, insan biasa. Trending musik di 27 di Youtube Singapura. Wow. Masya Allah, persahabat. Alhamdulillah, masuk trending musik... 27 di Youtube Singapura Ini keren banget Di Singapura sudah masuk trending lagu Bunda Lesti Dengan judul Insan Biasa Makin bangga Pasti juga kita makin kagum dengan sosok Lesti Mudah-mudahan untuk besok persahabat Launching perdana lagu Insan Biasa Full Yang akan tentunya dirilis persahabat besok Di channel Youtube Trinity Entertainment Mudah-mudahan bisa trending dan booming di berbagai negara Amin Kita simak juga persahabat ya begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan di antaranya dari akun Zulfa Sudaryo Mengatakan Masya Allah Alhamdulillah Semoga insan biasa besok bisa langsung booming dan trending satu Amin. Doakan yang terbaik persahabat Ada juga tanggapan lain Dari akun Erishar Masya Allah, Alhamdulillah Semoga besok lagunya trending juga Amin, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin Masya Allah, begitu banyak doa baik Yang diberikan dari orang-orang yang tulus Pastinya mencintai dan support Leslar family Kemudian persahabat disimak juga Selanjutnya di postingannya Bunda Lesti satu jam yang lalu Mengunggah tentunya video klip Tisabiani. Biani untuk single-nya Tisabian Ini persahabatnya Saling support, saling dukung Sesama sahabat Insya Allah mudah-mudahan ya Sahabat memang tak akan pernah tentunya namanya Hilang Ini luar biasa Makin bangga persahabat dengan Leslar yang begitu banyak orang-orang yang mencintai dan mensupport dengan tulus sebaliknya Leslar pun tentunya saling mensupport dengan sahabat-sahabatnya. Ini keren banget. Dan mudah-mudahan sahabat ya untuk Leslie Gutierrez bisa terus berkarya dan memberikan karya terbaik. Kemudian juga kita simak selanjutnya di postingan terbarunya Papa Bilar. Ini baru saja mengunggah foto tahun 2019. Ini saat main bola nih ya makin keren. Makin cakep, masya Allah, kaset banget ya. Suaminya Bunda Lesti, papapnya Abang L, mudah-mudahan sehat terus dan mudah-mudahan kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik, dan semoga menjadi imam yang baik untuk keluarga dan rumah tangganya. Amin. Untuk selanjutnya, juga bersama kita lihat di sini ada postingan terbaru juga di akun Merwa FC. Mengunggah video, momen ketika Main sepak bola perselabat Ada Papa bi di sana, lagi berbincang-bincang Masya Allah Namun di postingan ini pun, kita dibikin Salvo kalimat caption yang ditulis oleh Akun Admin marwah FC Sebelumnya mohon maaf lahir batin ya Mau puasa nih, maafkan Kalau kita ada salah-salah kata dan perbuatan Video ini si Syahdu Ketua kelas Rizky Bilar lak lakaknya lagi enak, karena timnya Kesayangannya menang 7-0 Kalian tahu Varel dalam sinetron Cinta Fikri? Selain jago acting di layar kaca, acting di lapangan bola sungguh luar bioskop ya Dio Wisnu Nah, kalau Habib Usman Bin Yahya, top score di match ini, timnya dari jam 7 sampai dengan 9, gak ganti-ganti karena menang terus. Jadi kalian tahu kan, tahu itu dari sumedang yang membersahimai kami, itu ada Sunkar Family, Kartika Putu World, Leslar Entertainment, alhamdulillah persahabatnya masih menjadi sponsor untuk Marwah FC, ini keren banget Ketua kelas tuh, lak-lakannya lagi enak Karena tim kesayangannya kemarin itu menang 7-0 Masya Allah Alhamdulillah persahabat ya Tentunya melihat Papi bergabung dengan tim Marwah Makin bahagia dan makin bangga sekali Mudah-mudahan istiqomah dan tetap konsisten Selain mencari tentunya hobi, olahraga, sepak bola Selain kesehatan, Papi Bular juga untuk